Kita istirahat dulu untuk rehat sejenak. mau ya? Mau pasir, kok Bayar berapa masuk, Bang? 10.000, per orang. Ya, itu nanti ada itu ya? uh, nyewa apa namanya? Ada, ada hmm. Kalau makan kita di tikar, kalau bang pengin bisa bisa juga. ada sini Rokok bawa, boleh. Nah. Udah bawa Oke okay, next Suasana di daerah pulau Setan hari ini juga Oh okay. Welcome to Pulau Setan, Jo. Biok foto. Foto beri Next. Eddy. Next kita makan siang dulu di daerah Pulau Setan. Oh enggak Makan siang dulu ya sini. Iya. Apa tadi namanya? Ah, ikan Oke. Oke. daerah uh, daerah Pulau Setan ya. Oh sini. dia je di kan tapi kita kita kita serap itu makan siang dulu Bersama tim Karosorizal Aju Jalan bebas kilometer 20 Ecel oh. <tele> aja Eh waktu tadi mana dia? Sorry oh. kita Kita serapan dulu Kita serapan dulu mura uh, uh, uh. uh, uh. sarapan dulu Siang ini bersama tim Karso Rizalajo boleh yeah. ya Dua. Dua. Dua. goreng. mana ya, Makan-makan, ya, makan. lanjut. Makan, makan. makan. Okay, next seperti inilah keadaan di daerah kawasan Pulau Setannya. <laughs> pulau Setan. Pulau Setannya enggak ada, cuma manusia semua. Yuk bantu di subscribe, like dan komennya. Itu ada beberapa pulau yang digunakan untuk istirahat setelah kita pergi liburan atau healing rekreasi ke manapun anda berada dan ada itu kapal speedboat yang digunakan juga hari ini dan kali ini saya hanya sekedar untuk melihat kawasan-kawasan ah, yang berada di bawah setelah oke okay, next bantu di subscribe like dan komen untuk pondok-pondok pondok yang digunakan untuk istirahat di sini. Oke. Okay. Kita kelilingi daerah kawasan Pulau Setan yang berada di sini. Ya. <laughs> Oke. Okay. karena cuaca di sini masih Mendung hujan agak gelap sedikit Oh, Lote Karcis Hari ini juga Next Kita lihat Semua Pemandangan Yang berada di daerah Sekeliling pulau setan Hari ini juga ada pondok tempat istirahat, tempat mandi-mandi ya, seperti biasa lah. Next ya, tempat istirahat kapal. Ini. Next Oke, okay. Ada lagi itu. Bantu subscribe, like, dan komen ya. Karena di sini cuaca masih mendung dan ada teman-teman kita atau rekan-rekan yang lain. Ini dan sampai jumpa besok. See you next time di daerah pulau setan. karena hari hujan ya reda hari ini juga <tuk>